Hai guys! Welcome back! It's nice to see you again in virtual. Thank you so much buat teman-teman yang udah support di video aku sebelumnya, yang sudah like, comment, dan juga subscribe. Buat teman-teman yang baru, boleh banget kenalan di kolom komentar ya, tulis nama teman-teman. Kemudian bisa like, komen dan juga support channel kita supaya kita makin semangat untuk buat video-video yang informatif sesuai dengan request teman-teman. Di video kali ini aku bakal bahas 7 barang bawaan penting saat DW atau daily worker khusus cewek. Untuk teman-teman yang baru pasti bertanya-tanya apa sih DW atau daily worker itu. Terkait untuk pertanyaan ini bakal aku bahas di video selanjutnya yang nantinya aku bakal sharing apa sih. DW ataupun daily worker itu apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan Wajib atau tidak seorang siswa pariwisata ataupun mahasiswa pariwisata Untuk mengikut DW ataupun daily worker Nanti kita ketemu di video selanjutnya Khusus di video kali ini aku bahas dulu 7 barang bawaan penting saat DW khusus cewek Kuliah di pariwisata khusus di kampus-kampus tertentu di semester awal itu wajib yang namanya mengikuti daily worker Karena di sana kita akan belajar banyak sekali pengalaman ketika kita dewi atau mengikuti daily worker di satu hotel, villa atau resort Kita mendapatkan upah Nah, untuk DW sendiri itu wajib dilakukan untuk mahasiswa di semester awal karena DW itu langsung bisa terjun di lapangan bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari tapi bedanya ketika kita mengikuti program DW ini atau fly DW itu sendiri, kita mendapatkan upah ataupun gaji barang bawaan penting. Yang pertama adalah wajib membawa kemeja polos putih. Nah, biasanya biasanya kemeja polos putih itu sangat biasa kita gunakan sebagai seorang daily worker hotel. Biasanya juga teman-teman itu langsung pakai begitu ya. Pakai baju putihnya dari rumah sebelum berangkat ke hotel. Tapi mostly banyak yang ganti saat sampai di hotel karena di sana kita disediakan locker untuk bersiap. Jadi, teman-teman pentingnya menyiapkan uh, baju putih polos biasanya yang dipakai itu lengan panjang untuk yang kedua yaitu celana kain hitam panjang kalau ada kemeja polos putih biasanya pasangannya adalah bawahan yang warna hitam untuk daily worker di hotel base perempuan dan laki-laki menggunakan celana panjang hitam untuk celana panjang hitam sendiri teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang yang senyamannya karena selama 8 jam 9 jam itu kita akan aktif bergerak ya bekerja jadi teman-teman bisa mempersiapkan celana kain panjang hitam yang nyaman sesuai dengan size teman-teman supaya kita nyaman saat bekerja terlihat rapi juga pengalaman saya pribadi kemeja putih dan celana hitam itu adalah outfit yang basic kalau kita bekerja sebagai daily worker ada juga sebagian hotel yang mereka menyediakan kebaya kalau di Bali biasanya kita sering menggunakan kebaya Bali ya Biasanya di Bali, ketika kita disiapkan kebaya sesuai dengan uniform dari hotel tersebut, kita diminta untuk membawa sendal jepit sendiri. Sendal jepitnya bebas, tapi biasanya kita diminta untuk membawa yang warna hitam. Karena pasangan baju kebaya untuk daily worker biasanya kita pakai sendal. Karena banyak sekali event itu yang dilakukan di outdoor. Jadi misalnya, langsung ke pantai, jamu itu dinner itu di ruangan terbuka untuk barang bawaan yang keempat yaitu flat shoes hitam biasanya juga teman-teman di hotel menyediakan sendal buat kita ataupun flat shoes, di beberapa hotel yang pernah aku ikut program daily worker juga banyak yang menyediakan tapi banyak juga yang meminta kita membawa sendiri, sendal dan juga flat shoes ini mostly dipakai, jadi teman-teman harus mempersiapkan sendiri, Mama aku pribadi waktu di semester awal mendapatkan mata kuliah food and beverage yang wajib kita ikut daily worker untuk mendapatkan poin jadi banyakan memang kita harus punya pribadi, karena kalau kita pinjam teman-teman, kita juga pakai kan jadi kayak terbatas begitu jadi baiknya teman-teman bisa mempersiapkan sekarang, karena yang tahu uh, ukuran kaki teman-teman, teman-teman sendiri kalau misalnya kita memakai outfit kita cocok nyaman, akan juga memberikan kenyamanan saat kita bekerja, well untuk barang bawaan yang kelima yaitu hairpin kenapa saya bilang hairpin ini sangat penting balik lagi pengalaman aku pribadi ketika di semester awal mengikuti program daily worker ini ketika kita mempersiapkan diri di locker, memperhatikan grooming kita sebelum briefing, it biasanya ada yang memperhatikan apakah kita sudah rapi atau belum biasanya kita text time mengurus rambut ya karena wajib disanggul teman-teman mungkin yang memiliki rambut tebal jadi baiknya mempersiapkan hairnet Nah, kalau saya pribadi cukup dengan karet rambut dan juga hairpin untuk membuat sambal sendiri kemudian bisa di hairpin biar lebih rapi dan juga Kencang dan memastikan sanggul tidak jatuh saat kita bekerja Teman-teman wajib sekali mempersiapkan hairpin di tas teman-teman Sebelum berangkat untuk daily worker di hotel So pastikan hairpin ada di dalam tas teman-teman Untuk barang bawaan yang keenam yang wajib dibawa adalah make up untuk up ini sendiri, sepertinya mahasiswa pariwisata sudah wajib punya Karena kita kerja di hospitality industry, grooming memang hal yang mendasar Karena wajib untuk touch up ketika kita tampil di depan tamu ya Bukan make up yang minor, tapi setidaknya kita punya bedak, lipstick, eyeliner Dan juga mungkin teman-teman kalau punya mascara bisa dibawa, eyeshadow tapi juga makeupnya itu simple dan tidak terlalu mencolok Tapi kita uh, memang wajib disarankan untuk makeup Teman-teman boleh mempersiapkan pribadi Biasanya juga tahu sendiri ya mungkin kulitnya sensitif uh, Harus memakai brand tertentu Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang Karena biasanya di hotel itu kita disiapkan Cuman Mungkin ada kulit yang sensitif, tidak bisa memakai uh, produk sembarangan Jadi biasanya kalau aku pribadi bawa sendiri Supaya kulit juga terjaga, aman saat kita memakai produk makeup kita sendiri Well, untuk barang bawaan yang ketujuh par Nah, teman-teman wajib sekali membawa parfum saat daily worker di hotel untuk parfum bebas ya merek apapun yang teman-teman punya tapi parfum ini sangat penting ketika kita sudah selesai sudah rapi kita wajib memakai parfum sebelum kita memberikan pelayanan ketemu baik itu kita jadi usher kita serve makanan ketemu kita wajib menggunakan parfum biasanya juga disediakan oleh hotel ada juga yang tidak menyediakan. So untuk jaga-jaga teman-teman wajib bawa sendiri. Apapun mereknya yang penting menggunakan parfum. Karena kan parfum sudah pasti wangi ya. Jadi teman-teman wajib mempersiapkan parfum. Well, itu dia 7 barang bawaan basic. Ketika teman-teman mau ikut daily worker khusus untuk cewek Tapi kalau untuk cowok sepertinya tidak terlalu ribet ya Tapi kalau misal teman-teman ada yang request untuk aku juga bisa sharing informasi Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk cowok saat daily worker di Bali Mungkin di next video Tapi kayaknya tidak terlalu ribet atau terlalu banyak seperti cewek ya Jadi makanya di video ini aku share khusus untuk cewek Well, sekian untuk video kali ini, semoga bisa membantu memberikan sedikit banyak informasi buat teman-teman Khususnya mahasiswa baru yang kuliah di hospitality industry, saya pikir ini sangat penting Semoga bisa membantu teman-teman, share juga buat teman-teman kalian mungkin yang membutuhkan informasi. Thank you so much guys for watching, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan juga subscribe, share juga video ini ke teman-teman yang lain yang juga mungkin membutuhkan video singkat terkait dengan tujuh barang bawaan saat daily worker khusus untuk cewek. See you guys in the next video, bye bye!